Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun pun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Pati Update Yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti dan Rizki Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kembali vitamin bahagia kita dapatkan di postingan Kak Sania, ya, Masya Allah, Abang Fatih. Ini memang lucu dan sangat menggemaskan. Tahan-tahan nah, mendoakan yang terbaik ya, untuk Abang El, mudah-mudahan sehat, beserta pandanya. Dan semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran, amin Kita lihat tuh pandanya abang Aduh, kita melihat Bunda Lesi Kejor dan Bapak bilang terlihat tertawa bahagia melihat aksinya abang Fatih yang lucu dan sangat menggemaskan. Sehat selalu, untuk keduanya mudah-mudahan ya Leslar kembali rukun dan rumah tangganya bahagia, amin dan selanjutnya juga perselabat ya Kita lihat juga nih postingan ini diunggah kembali oleh akun Rosara sekolah 24lar Ada kalimat caption yang dituliskan Abang udah gede ya Allah Tambah gemoy, ganteng Pastinya terlihat Abang El Emang sangat lucu, menggemaskan Dan makin pinter Kalau ganteng, Masya Allah banget ya Luar biasa Kita lihat juga perselabat ya diunggah selanjutnya Ada untuk Cidukan lagi nih Saat Papa Bilar dan suaminya Kak Sania Lagi main biliar bareng Namun kita dibikin salvok banget Dengan baby lagi merangkak tuh di bawah Aduh, Masya Allah banget ya Pokoknya happy banget hari ini banyak sekali cidukan-cidukan vitamin yang sangat membahagiakan Komentar pun tentunya baik juga bersahabat diberikan Di dari akun Instagram Aj Hari mengatakan Siapa tuh yang merangkak-merangkak Masya Allah Abang, kamu aktif banget, nah aduh Masya Allah banget ya Kita lihat juga bersahabat ya dari akun Abang Abangkwati26122 Fati, jangan-jangan Fati kalah main biliar, jadinya ngolong gemes. Aduh, Masya Allah banget ya, happy banget pastinya. Hari ini selalu diberikan kejutan bahagia lewat vitamin-vitamin cidukan dari Lesti dan Bilar. Kemudian juga bersahabat ya, ada unggahan spesial dari Bang Boril. Bang Boril baru saja mengunggah postingan Foto, namun kita dibikin salvo dengan kalimat caption panjang yang dituliskan. Bang Buril mengatakan Bismillah, hukum di dunia tidak pernah adil, makanya Sang Khalik menghadirkan akhirat untuk menghakimi. Di akhirat nanti ada orang yang kaget dengan pahalanya yang sangat banyak. Lalu dia bertanya, dari manakah pahala ini? Sang Khalik menjawab, dari orang yang menggibahmu, memfitnahmu, menzalimimu dan menyakitimu dengan perkataannya. Wow, ini the best banget. Hati-hati percaya banyak yang suka menghujan. Suka yang membuli, suka memfitnah, pasti bakal ada balasannya. Dan mudah-mudahan Leslar kembali diangkat derajatnya. Dan semoga persahabatnya kembali rukun bahagia rumah tangganya. Kita masih menunggu cidukan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update. Yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. و الله و